Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video ngobrol doang gitu ya. Bagaimana cara mengatasi game Bayonetta 2 yang uh, FPS drop dan flickering. Jadi si gambar itu kayak kedip-kedip gitu gitu ya. Dan mungkin kalau kalian uh, main pindah dari Bayonetta 1, saya main di PC. Dan untuk uh, Bayonetta 2, tadinya saya mau main di Nintendo Switch. Tapi kayaknya kurang enak gitu ya untuk uh, dodge gitu kan. Karena untuk Nintendo Switch lebih ngeklik dibanding uh, saya pakai controller PS4 gitu ya pakai perk gitu kan jadi lebih enak menurut saya gitu jadi saya main di emulator dan pas saya main di emulator itu ternyata ada level air gitu ya di Bayonetta 2 ini dan seharusnya sih untuk level air itu berat gitu ya dan pas saya coba ternyata memang benar nggak uh, bisa main gitu ya nggak nggak playable dan uh, Kedip-kedip gitu Nah setelah saya coba Otak-atik untuk settingnya gitu Untuk cara mengatasinya Ternyata gampang banget Tinggal kalian klik option aja Dan tinggal kalian klik Untuk yang general settings gitu Tinggal kalian klik yang uh, Tab graphics Dan tinggal kalian checklist aja Untuk yang full sense at GX to draw done gitu. Tinggal kalian uh, checklist aja Dan udah nanti Untuk masalah flickeringnya Dan untuk masalah FPS yang uh, ngedrop Atau mungkin FPS yang rendah Itu nanti bakal uh, hilang Atau mungkin udah gak ada lagi Dan sekarang Saya udah playable Udah chapter 10 kalau nggak salah dan memang uh, lumayan pendek juga ya untuk Bayonetta 2 ini bahkan ada cuman uh, satu chapter itu ada cuman boss fight doang gitu uh, chapter berapa ya? chapter 7 apa 6 gitu saya juga lupa juga sih memang karena uh, gamenya uh, pendek ya menurut saya gitu dan dari sini walaupun saya nggak tahu juga sih apa hubungannya akurasi sama FPS gitu seharusnya semakin akurat itu bakal FBS bakal semakin uh, rendah karena kalau Uh, semakin akurat itu semakin berat ya kan tapi ini malah jadi lancar gitu ya dan ya udah sih bagus aja sih dan uh, kalau kalian tahu juga di pcx2 ada semacam setting yang kayak gini tapi di pcx2 tuh lebih uh, jelas gitu untuk uh, settingannya jujur ke saya uh, sebelum saya coba-coba gitu ya, saya nggak tahu ini apa gitu maksudnya full sense gitu Kenapa tulisannya nggak ada kayak misalnya nih kayak graphics api gitu ini kayak gini Kenapa tulisannya nggak akurasi misalnya di sini uh, bisa dipilih gitu ya antara low medium atau high kayak di PCSX2 gitu tapi ya setidaknya masih ada lah gitu ya masih ada optionnya dan uh, udah ke fix juga sih untuk masalahnya jadi untuk uh, cara ngefixnya gitu doang tinggal kalian cukup ceklis aja untuk yang full sense at uh, gx2 drawdown dan udah gitu untuk masalah fast drop dan flickeringnya uh, udah nggak ada lagi uh, flickering itu apa bang jadi flickering itu kayak kedip-kedip gitu gitu ya, kalau kalian masuk ke level air ya, kan, di A 2 itu ada level air dan itu bakal kedip-kedip. Atau mungkin kalau kalian pilih menu chapter, kayak pakai kartu gitu kan, itu bakal kedip-kedip dan setelah kalian cek di sini, udah nggak akan ada lagi. Jadi ini adalah untuk akurasi dari gamenya gitu. Dan mungkin kalau kalian menggunakan prosesor yang bagus, kalian nggak akan mengalami efek drop kayak saya. Walaupun memang untuk Bayonetta 2 ini, untuk versi Wii-nya, saya lihat itu memang ada FS drop-nya gitu ya. Jadi kayak drop-drop, misalnya targetnya 60, tapi ngedrop ke 40, 50, ke tiga gitu ya tergantung dari uh, uh, kerameannya gitu ya dari uh, gamenya gitu dan saya di sini menggunakan uh, prosesor i7-6700 dan ya memang udah bisa dibilang lumayan uh, jadul juga ya untuk prosesornya sekarang orang-orang pada pakai Ryzen 5 3600X atau mungkin 3600 atau mungkin pakai Ryzen 9 dan mungkin kalau kalian pakai prosesor sekarang bagus kayaknya nggak akan ngedrop sih fps-nya karena saya pakai laptop juga gitu dan uh, ngedropnya nggak terlalu sering gitu ya dan ya yeah, lumayan playable aja sih saya udah chapter 10 kalau nggak salah gitu dan ya yeah, Uh, saya walaupun prosesor saya bisa dibilang uh, jelek gitu ya untuk sekarang Kalau saya checklist yang ini lumayan playable sekitar 60 fps gitu ya Dan 60 fps ini ya bisa drop gitu bisa drop ke 45 atau 40 atau 50 gitu Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Kayaknya lebih banyak ngobrolnya gitu dibanding uh, cara ngefixnya Karena untuk cara ngefixnya tinggal kalian checklist aja untuk yang full sense tadi Dan ini ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks hosting, bye-bye